Di sini kita punya perkalian ya, dan di sini kita punya penjumlahan. Tapi di sini ada tanda kurung yang menutup operasi penjumlahan. Maka cara yang pertama, jadi di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Sini ya, jadi 6 ditambah tiga sama dengan berapa? 9 Jadi kita tulis 5 kali 9 yang sudah kita tunjukkan di 9 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 45 Jadi 5 dikalikan dengan 6 ditambah 3 Sama dengan 5 kali 9 Sama dengan 45 Sama 45 dan ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan sifat distributif, namanya sifat distributif. Ya, nah, kita punya 5 dikalikan dengan enam, ditambah tiga. Kita lakukan dengan cara membuka. Buka kurungnya yaitu 5 6 terlebih dahulu ditambah dengan 5 dikalikan dengan 3. Jadi di sini kita tulis ini yang pertama tadi ya. Yang pertama adalah 5 dikalikan dengan 6 kemudian ditambah dengan ini yang kedua 5 dikalikan dengan ini yang kedua, jadi ada satu, dua di sini, ada dua kurung baru yaitu lima kali enam ditambah dengan lima kali tiga sama dengan berapa? Lima kali enam sama dengan tiga puluh, lima kali tiga sama dengan lima Jadi kita punya 30 ditambah 15 sama dengan 45 Nah, jawabannya sama dengan jawaban cara yang pertama